Pada laga Premier League tahun 2022 sampai 23 di Stamford Bridge, Casemiro menjadi pahlawan lagi Manchester United. Casemiro terpilih sebagai pemain terbaik dari duel Chelsea vs Manchester United. Laga tersebut berakhir 1-1. Chelsea unggul lebih dulu berkat penalti Jorginho menit ke-87. Pada masa injury time setan merah menyamakan kedudukan melalui Casemiro. Pada klasemen Premier League Chelsea masih tertahan di peringkat keempat dengan 21 poin. Setan Merah dengan 20 poin berada satu strip di bawahnya. Casemiro memanfaatkan umpan silang Lukesio dan mencetak gol dengan sundulan. Setan Merah terhindar kekalahan berkat gol di markas Chelsea tersebut. MU sangat beruntung mempunyai pemain seperti Casemiro, tak hanya mencetak gol. Casemiro juga tercatat sukses melakukan operan sebesar 81,5 persen.